Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo sahabat apa Dimanapun kalian berada, kembali di Fatih hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sebelumnya, bersahabat bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe.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 ada sebuah unggahan spesial banget nih untuk warga Konoha dari Irwansyah Satu jam yang lalu ini memposting foto momen kebersamaan di pagi hari tadi Persibet, ya. Ini momen silaturahmi di pagi hari Masya Allah antara teman-teman akrabnya Dan kita selalu salvak dengan Bunda Leslie serta Papa Bilar Yang tentunya membuat kita semakin bahagia dan bangga sekali ya. Apalagi gaya pose fotonya selalu cute Masya Allah di postingan ini, persahabat, ada kalimat caption yang dituliskan silaturahim di pagi hari, kata Irwan Syah hingga banyak sekali tanggapan komentar diberikan dari para sahabat Leslar Dari akun Instagram, Sharon Skor Hisnim Disitu mengatakan, Masya Allah, pandanya Al-Fatih Katanya tuh ya, bikin salfok banget nih ya Dengan gaya fosanya Bunda Lesti dan Papa Bilar Masya Allah banget Dan kita lanjut ke persahabat ya, ke kamar berikutnya satu jam yang lalu juga nih Pak Sahabat ya Papa Bilar memposting sebuah video Karena di rumah Leslar saat ini Kedatangan tamu spesial Platinum Banjarmasin Masya Allah banget ya Semoga apapun yang dilakukan hari ini Mudah-mudahan diberikan kemudahan Dan mudah-mudahan ada kejutan baik Yang kita dapatkan dari Papa Bilar Sepertinya ada sesuatu yang sangat luar biasa Kejutan bahagia yang akan kita dapatkan dari idola kita untuk berikutnya persahabat, ini info penting banget ya untuk warga Konoha. Ini langsung dari AMI Awards. Di laman akun Instagram AMI Awards, ini menginfokan kabar baik. Untuk pertanyaan persahabat ya, kapan mulai dibuka 20 tahun AMI Awards pendaftaran lagu online? Jawabannya besok selasa 17 Mei 2022. Wow, ini kabar baik persahabat ya untuk semuanya warga Konoha. Untuk besok... Ini baru dimulai, persahabatnya pembukaannya pendaftaran lagu online. Semoga lagu-lagu budalese kejuara ini menjadi pemenangnya. Amin. Dan kita lihat juga persahabat di kalimat caption info yang dituliskan, khusus buat yang nunggu-nunggu dan tanya melulu via DM, email bahkan WhatsApp. Tunggu besok ya. Tuh persahabatnya, masya Allah. Ini eh, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Yakni dari akun Instagram delvina Leslar. di situ mengatakan Bismillah Lesti Kejora. Wow, luar biasa banget ya dukungan untuk Bunda Lesti. Ini rame banget di kolom komentar di postingan Ami Awards. Semoga menang, ya dan kita lihat juga info dari Ibu Kual. Ini himbauan dan sekaligus info penting untuk warga Konoha juga. Mulai dari sekarang, Les Lovers rajin dengerin lagu Dede di beberapa platform Seperti JOOX, Spotify, TV, maupun Langit Musik Dan jangan lupa, selalu putar lagu Dede di channel Youtube Kayaknya bentar lagi musim award-award manja Jadi untuk masuk nominasi, pasti harus memenuhi kriteria Jadi untuk Les Lovers, kuih, kita kencingin lagi untuk naikin lagu Dede Agar Dede bisa masuk nominasi di ajang awards bergensi The Powerful of Leslar Tuh persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan Idol kesenggan kita bisa memenangkan Di ajang Ami Awards Dan untuk berikutnya persahabat Kita mampir ke unggahan spesial Dari ig nya Bang Boril Bang Boril persahabatnya terpantau Lagi nyobain mobil klasiknya apa Bilar Dolanan mobil tua Katanya tuh persahabat ya Masya Allah Semoga saja ada kejutan dari tim Leslar Entertainment hari ini, kita doakan yang terbaik untuk idola kita. Jangan kemana-mana para sahabat, tetap stay tune dan perhentungan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.